Ya Teman-teman semuanya, selamat datang dalam program Pola Hidup Sehat. Di dalamnya ada olah nafas. Jadi nama programnya bukan olah nafas, tapi Pola Hidup Sehat. Apa sih tujuannya dari pola hidup sehat ini, dan isinya apa saja? Itu yang ingin saya terangkan hari ini. Dan hari ini, dan juga sampai seterusnya nanti, saya tidak banyak teori, walaupun saya seorang dosen, seorang doktor, tidak banyak referensi-referensi ilmiah, walaupun ada beberapa, ya tapi saya akan menggunakan bahasa-bahasa, semoga mak emak pun yang mungkin umurnya sudah 80 tahun bisa memahami, karena kadang yang umur-umur itu yang perlu uh, pelajaran pola hidup sehat. Kalau yang masih muda, <laughs> makan enak, bukan makan sehat. ya nah saya lebih banyak cerita, karena nanti teori-teori saya akan selipkan di tiap hari. Ada postposting satu, uh, dua, tiga, maksimum empat posting setiap hari. ya Itu aja kadang ada orang yang tidak sempat baca, begitu empat hari udah banyak banget, gitu ya. Gimana kalau dibikin dua arah? Nah, jadi baik di grup ataupun dalam acara begini, pendahuluannya sebelum workshop nanti minggu depan itu juga hal yang praktis dan teknis. Teori-teori di posting tiap hari secara bertahap karena butuh waktu 12 minggu, jadi saya satu minggu hanya membahas satu topik. Nah hari ini sebagai pembukaan adalah penjelajahan secara keseluruhan pola hidup sehat itu sehat itu praktisnya hasilnya apa sih yang dikejar gitu ya, apa sih yang mau dicapai gitu ya? Yang pasti ya sehat, awet muda, ya kan? Kita pengen sehat, pengen awet muda. Dan saya hanya menggunakan satu latar belakang saja, tentu. Sebenarnya, ya, banyak banget teorinya, ya. Tapi, mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan orang lain, tapi secara garis besar, ya, kesembuhan yang kita harapkan, ya, saya punya tagline sehat tanpa obat, gitu, ya. Tapi, kalau Bapak Ibu sekarang sedang dalam perawatan atau sedang minum obat, jangan terlalu optimis, jangan terlalu nekat, ya. Langsung lepas obat obat itu sudah ranahnya dokter menurut saya misalnya saya diabet gitu ya ketika mulai program tetap aja terus minum obat sampai dua minggu tiga minggu sebulan ini kok gemeter nih waduh 80 gulanya wih di bawah 100 ya kalau tadinya empat macam obat tetap empat macam obat tapi yang ini 1000 miligram dikurangi 500 miligram. wih masih di bawah 100, Dua minggu lagi yang ini klimeterit misalnya 4 mg saya ganti 2 mg. Jadi tidak dikurangi satu jenisnya tetap empat Kenapa? Kadang obat itu kan saling bersinergi, saling kerjasama gitu ya. Dan itu pun sebenarnya jangan memutuskan sendiri. udah sebulan latihan, dua bulan latihan, kok yang asam urat ya periksa asam urat tiap hari. Yang kolesterol, kolesterol. tiap hari juga dites. Yang gula tiap kamu tidur sehari sekali aja enggak sama niat sehari sampai lima enam kali dites. Kalau rata ratanya terlalu ngerjup sampai terlalu turun, nah segera hubungi dokter sampaikan keadaannya. Ya dokter yang memutuskan ya dosis dikurangi atau obat dikurangi. Jangan memutuskan uh, sendiri. Tapi targetnya adalah kita bisa sehat tanpa obat. Karena saya ini aku kemudian saya cerita dulu ya. 2009 sudah lama. 2009 gula saya 400-an. Jadi ini mewakili dari yang diabet Lalu waktu itu saya mengambil keputusan radikal <coughs> dengan gula 400 itu ya dokter bilang ya insulin obat. Emang ibu saya juga diabet Akhirnya saya memilih waktu itu dokter Tang Sudjian, dokter Elisabeth Zubrata, dokter Teresia Pohley itu orang-orang yang saya banyak konsultasi, baca bukunya dan sebagainya yang ya singkat cerita radikal memang sejak awal tidak mau dengan obat ya walaupun dokter bilang nih Bapak udah udah kasep ini udah, udah terlambat udah 400 ya tinggi banget tapi asetiusnya udah 11 12 11 setengah, Bapak harus obat dulu nih, nih kalau udah turun baru dibantu dengan pola makan saya waktu nekat tidak gitu ya lalu singkat cerita ya Berat badannya turun, gulanya enggak turun-turun, karena stok di badannya terlalu banyak dalam bentuk lemak. Sampai berat badan 76, jadi 62. Mencapai berat badan ideal dalam waktu satu tahun. Ketika berat badan ideal, baru dengan pola-pola yang lain, singkat cerita, ya tercapailah saya bisa tanpa obat delapan tahun. Jadi betul-betul enggak pakai obat. Dan gulanya bagus di bawah 100, kalau bangun tidur, habis makan 150. Saya pikir bahkan saya sudah sembuh gitu ya. Tapi 2017 ternyata gula saya naik lagi. Ya mungkin karena merasa sembuh makanya ngawur lagi. Dari situ saya belajar bahwa pola hidup itu seuntuk seumur hidup. Makanya sekarang ini kita belajar pola hidup yang Bapak Ibu akan jalankan selama hidup ya, bukan pola mati. <laughs> pola hidup itu gaya hidup itu ini sampai kapan ini Pak? Selama hidup ya namanya juga pola hidup. Karena ketika saya melanggar pola hidup yang sesuai keunikan saya DNA saya gula saya naik lagi waktu itu tahun 2017 saya pikir faktor usia gitu ya ya sudahlah minum obat nggak apa-apa satu tambah satu singkat cerita dua tahun lalu eh tahun lalu untuk obat diabetesnya udah empat butir sehari glimepirid 4mg Januvia eh canopia ya seratus lima lalu glukopak atau metformin, pagi 1000, malam 1000, sampai saya ketemu metode-metode ini. Lalu sekarang, dari empat ini, sehari diminum cuma satu itu pun separohnya. Jadi yang glimeperid cuma 2 mg, bukan 4, Januvia 50 dipotong 2, yang metformin 500 mg dipotong 2 juga, itu pun diantara itu, sehari cuma satu sebenarnya saya sudah bisa lepas karena gulanya di bawah 120 kalau pagi hari tapi saya pikir kalau kadang-kadang makan agak longgar sedikit biar lebih stabil lebih bagus stabil ya daripada tidak minum tapi fluktuatif ya mudah-mudahan satu dua bulan lagi bisa lepas uh, total nah itu sedikit cerita yang melatar belakangi lalu akhirnya dengan pengalaman itu dalam hal pola-pola hidup sehat saya dijalani dari 2009 Ya, nah, yang olah nafas ini, ini malah baru sebenarnya, baru lain September tahun lalu. Nah, lalu apa yang akan saya ajarkan? Ya, kita jelajahi hari ini. Kita akan belajar adalah yang utamanya adalah regenerasi sel. Jadi, pak ini olah nafasnya untuk sakit diabetes bisa sembuh nggak? Asam urat bisa sembuh nggak? Saraf kejepit bisa sembuh nggak? Pankreas saya bisa sembuh nggak? Saya kanker bisa sembuh nggak? Gitu ya. Mungkin kalau saya bilang sembuh bisa-bisa ditangkap sama ID. <laughs> Jadi saya tidak boleh mengatakan mengobati, ya. Tapi kenyataannya aja banyak orang sembuh. Jadi memang ada olah nafas khusus untuk diabetes, namanya Mobi. Ya, saya juga pernah ikut di sana Miracle of Breath Indonesia. Saya ngajak teman-teman, ya. Tapi banyak yang ditolak. Kenapa? Karena tidak diabetes. Nah, itu mengkhususkan diri untuk diabetes. Saya juga punya teman olah nafas untuk cancer, atau teman saya bukan mengadakan, teman saya yang kena cancer, lalu dia mengambil keputusan, setelah dia cancer pertama stadium 2, kemo dan radiasi ke Penang, 1 miliar habis, 2 tahun tambuh lagi, Singapura, 2 miliar habis, 2 tahun kamu lagi, udah stadium 4, ya nekat loh, tidak kemo, tidak radiasi, pola hidup sehat olah nafas, Dua tahun lagi, tubuhnya di scanning bersih. Tiga tahun, tahun lagi, tiga tahun lagi. Jadi, di tubuhnya di lab kecek, ke rumah sakit bersih dari cancer. Dia menikah, mempunyai anak. Jadi, banyak kisah-kisah e, kesembuhan. Nah, tapi saya tidak akan mengatakan bahwa ini menyembuhkan ini dan itu. Gitu ya, nanti kalau Bapak Ibu sembuh aja, Bapak Ibu cerita itu boleh ya. Tapi kita penyelenggara nggak boleh mengatakan ini untuk mengobati ini dan itu ya. Kalau secara medis, ya, jangankan saya. Dokter terawan aja bikin vaksin nggak boleh dikatakan untuk menyembuhkan, gitu ya. Atau yang dikenal dengan kayak cuci otak itu kan kayak dikasih infus, dikasih ya vitamin atau antioksidan tertentu lalu dialirkan, gitu ya. Kalau dibilang mengobati dianggap melanggar peraturan, copot dari ma -ma -ma <laughs> Karena memang ada pakem-pakem kedokteran yang saya juga menghargai. Jadi saya menghindari istilah-istilah bombastis untuk menjamin atau menjanjikan. Tetapi ada tapinya ya. Kalau kita bisa membuat tubuh kita yang memang punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri atau self healing di mana memang manusia itu mengalami regenerasi sel, kalau enggak tua lalu mati gitu ya cepat tuh. Maka regenerasi sel ini terjadi di mana? Ya di mana saja yang rusak. Regenerasi sel bisa terjadi di pankreas ya berarti sembuh dari diabetes dan seterusnya. Nah, tapi untuk regenerasi sel ini kan dibutuhkan banyak sekali faktor. Nah, itulah kenapa pelajarannya itu pola hidup sehat karena tidak bisa cuma satu faktor. Jadi selama 12 minggu kita akan belajar supaya tubuh kita sehat awet muda itu apa saja. Yang pasti kita mulai dari yang paling gampang dan paling jarang diajarkan dokter gitu ya. Dokter yang lain mengajari yang lain-lain gitu ya. Untuk regenerasi sel ini butuh kondisi ideal kita mulai dengan saturasi ideal 100%, dan pH ideal, pH darah 7,35-7,5. pH darah itu tentu akan susah, ya bisa dites ke lab, cek gas darah. Maka nanti akan saya post di grup, ya beberapa grup saya sudah post, Bapak-Ibu beli oximeter, saya punya sampai 4 ya berbagai macam merek, nanti saya akan rekomendasi merek mana yang bisa 100%, karena ini hanya bisa 99% karena memang lampunya cuma dua Jadi gimana mau 100? Lampunya dua ya pentoknya 99. Nanti Bapak Ibu selama latihan ini beli alat sehingga bukan sugesti. Saya rasa enak Pak Jarot kalau olah nafas. eh Rasa itu kan beda-beda. Coba dicek pakai alat oksimeter. Benar loh dulunya 96 jadi 98. Dulunya 98 jadi 100%. Jadi memang dengan olah nafas, itu saya berani jamin ya kalau sembuh itu dampaknya. Yang tadinya kena COVID sampai dua tiga bulan long COVID paru parunya sempat rusak bahkan setelah sembuh COVID-nya, paru parunya bercak bercak sehingga sekarang saturasinya sembilan lima sembilan empat sembilan enam kayak saya paru paru tujuh tahun dulu saya sebelum pelatihan olah nafas ini saturasi saya sembilan lima sembilan empat sembilan lima sembilan enam gitu sampai dokter yang ngetes pak ini bapak kalau sembilan empat terus ke rumah sakit pak bapak ini sembilan lima sembilan empat sembilan lima begitu sembilan ya enam dicatat sembilan enam gitu ya itu ada tiga tahun kali rajin ngetes ya sampai saya ketemu metode olah napas ini sekarang kalau dicek, 98 kalau latihan Bapak-bapak bisa lihat di video saya kalau saya olah napas satu dengan saturasi gitu dengan 10 kali 15 kali tarik 100%, 100 karena saya pernah tujuh tahun sakit paru-paru nah yang pasti dari olah napas itu saturasi 99 100 ya memang nggak langsung hari ini latihan ya tapi hari ini latihan itu pasti naik 2 poin, 95 jadi 97, 96 jadi 98. Nanti sebulan kemudian, dengan cepat sekali bisa 100% kalau yang alatnya 3 digit. Lalu yang juga pasti lewat olah nafas, ya itu pH-nya naik. pH apa yang kita ukur? Kalau pH darah, ya tiap hari olah nafas, mau tiap hari cek pH darah, gitu ya kalau pro dia, mahal. Maka walaupun berbeda, tapi mengindikasi, yaitu pH urin pH urin pasti lebih asam daripada pH darah. Itu kan sampah dari metabolisme tubuh. ya Cairan disaring ginjal sampahnya dibuang, asamnya dibuang, maka pH urin pasti lebih rendah daripada pH darah. Dan pH urin itu fluktuatif. pH darah stabil. Untuk menjaga pH tubuh, pH darah stabil, maka asamnya dibuang. Kebanyakan orang itu jangan yang jarang sekali yang manusia itu alkalosis atau pH-nya ketinggian. nah Lewat olah nafas, nanti selain beli oximeter, saya akan post di grup untuk grup yang belum saya post Bapak Ibu beli pH meter. Belinya di mana? Boleh lapak, Shopee, Tokopedia, apotek. Jadi saya tidak ada dalam WA grup ini saya tidak ada jualan alat, tidak ada jualan suplemen, tidak ada jualan obat. Ada juga yang curiga ini gratis, curiga pasti suruh jualan beli suplemen nih. Enggak ada. Ya, nanti kalau saya menyarankan makan vitamin C buah kiwi ya buah kiwinya beli sendiri. Tomat tuh bagus buat yang prostat gitu ya. Gak jangan beli sama saya. Tomatnya pak beli di mana ya? Terserah mau beli di mana nanya saya gitu ya. Jadi tidak ada jualan sama sekali. Ya, ada pun nanti ada yang saya kasih tahu apa yang yang kalau harus membayar ya. Yang pasti kalau oximeter ya beli gitu kan. Belinya di mana? Tokopedia. Jadi bapak ibu siapkan oximeter sama ph meter. Nanti bisa dicek tuh ya sebelum praktek olah nafas dicek kencing urin ph-nya berapa 7 atau 6. minum kista kanker diabetes biasanya di bawah 6. apalagi bangun tidur ya saya dulu begitu ph saya 5,5 5,5 makanya orang diabetes itu komorbid kenapa karena virus itu kan penyulap kanker subur hidup di ph di bawah 6. makanya orang diabetes komorbid virus karena ph-nya bangun tidur di bawah 6. sekarang saya di atas 7. Kalau misalnya 7, olah nafas selesai selesai 7,6. bapak ibu 6, olah nafas selesai olah nafas kencing lagi di tes 7, itu udah pasti, itu sudah pasti. Jadi lewat olah nafas kita dapatkan apa yang pasti, yang pasti itu adalah saturasi dan pH ideal. Ya. nah ini akan membuat regenerasi sel mencapai kondisi ideal dari segi saturasi dan pH. Tapi regenerasi sel juga butuh nutrisi yang tepat, maka butuh genomic diet. Nah, nanti yang genomic diet itu minggu ke lima, ke-8, pokoknya enggak buru-buru ya. Itu nanti yang ajar dokter, bukan saya. Kalau saya dokter, bukan dokter ya, dokter. Genomic diet itu diet berdasarkan keunikan. Jadi kalau ada 500 peserta, ada 1000 peserta, maka menunya 1000 macam, polanya 1000 macam. Tiap orang beda-beda. Ya, jadi dihitung macam-macam ada yang misalnya diabetes diet keto sembuh ada tapi ada yang kolesterolnya melambung stroke Wah, repot ya kan? ada yang asam uratnya melambung Wah, repot jadi tidak cocok untuk semua orang maka yang cocok adalah memang satu-satu dites DNA nya nah ini nanti memang ada berbayar ya bayarnya ke siapa ya ke lab DNA ya tapi kalau mau daftar lewat saya boleh gitu ya Nah siapa yang harus tes DNA tentu yang bermasalah kesehatan kalau bapak-ibu sehat-sehat aja sebenarnya nggak perlu ya nanti pakai ilmu diet-diet yang umum kayak yang diajarkan dokter Tang Sutien Elisa Subrata sama Pak Yohanes Sunardi itu ya udah cukup tapi kalau yang misalnya punya masalah berat badan udah diet enggak kurus-kurus atau kurus udah mau makan apa nggak gemuk-gemuk nah itu tes DNA Makanannya nanti berdasarkan tes DNA, maka dokter DNA sama dokter nutrisi berkolaborasi menyusul meal plan makan apa disarankan bukan saya ya dokter bayarnya sama siapa Ya bayar sama dokter tapi saya ada jasa untuk pendaftaran hal seperti itu, ya tujuannya apa? Tujuannya supaya regenerasi sel terjadi itu maka dapat nutrisi yang tepat tapi nutrisi tepat kok kalau pH-nya rendah, saturasi rendah ya susah makanya kita semuanya ya. Nah, nanti yang saya akan ajarkan apalagi Untuk regenerasi selnya kan butuh asam amino rantai pendek atau protein rantai pendek yaitu asam amino. Kalau dijual biasanya W tapi mahal. Nanti Bapak Ibu saya ajari bikin sendiri W ya, bahan bakunya dengan susu atau susu almond atau susu sapi tapi difermentasi. Sejak 2009 saya sudah produksi untuk diri sendiri. Dan bapak ibu saya akan ajari supaya bisa bikin protein yang murah gitu ya dan sehat karena selain proteinnya dipecah-pecah, laktosanya dipecah-pecah. Jadi banyak orang kan kalau dari hasil tes DNA misalnya gitu, wah ini laktos intoleran gitu ya. Kalau makan susu, minum susu, mencret pasti, kentut pasti, mules pasti. Kenapa? Laktos intoleran. Nanti bapak ibu masih bisa minum susu, tapi susunya diubah dulu. Tidak susu lagi menjadi yogurt atau kefir. Nah, saya ajari nanti bikin kefir, gitu ya. Benih kefirnya beli di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, saya enggak jualan. Benih enggak jualan apa-apa, ya. Saya berbagi ilmu aja. masuk dulu juga saya minum susu tuh kentut melulu. <laughs> Sekarang ya, saya enggak minum susu sih, saya minum kefir. Kalau dokter kayak dr. Sudyan gitu marah kalau orang minum susu. Susu sapi itu buat anak sapi. <laughs> tapi kalau kefir yogurt boleh karena sudah diroba oleh mikroba baik menjadi produk yang berbeda nah itu nanti kita akan belajar juga ya saya akan ajarin bapak ibu termasuk dengan teorinya prakteknya workshopnya bagaimana kita bikin kefir kenapa karena selain asam amino maka probiotik ini mikroba baik itu juga akan memproduksi enzim enzim itu adalah katalis untuk terjadinya membangun misalnya antibody-antibody itu kan memperkuat sistem imun, kalau kita bicara bukan perkenalisi sel ya, kita bicara imun, maka imun itu yang melawan COVID itu sebenarnya antibody. Tapi antibodi itu butuh protein, ditambah harus ada katalis enzim. Enzim, selain produksi oleh tubuh, juga dibantu bisa juga oleh probiotik. Supaya regenerasi sel, kita butuh vitamin, mineral, antioksidan, tapi misalnya yang diabetes, mau min, mau ngambil vitamin, mau ngambil antioksidan dari buah, gulanya tinggi. Nanti saya ajarin memfermentasi buah. Jadi aneka macam buah, makin lengkap buahnya, makin lengkap antioksidannya. Vitamin C antioksidan, karoten antioksidan, beta karoten antioksidan, riboflavin antioksidan. Nah, kita mau antioksidan yang lengkap. Maka buahnya macam-macam. Gua -macam. Pak, saya kalau makan buah saya diabet, gula saya melambung tinggi. Maka kita fermentasi. Supaya karbohidratnya berubah menjadi asam organik, Bapak kalau jadi asam kecut, nanti kita capek-capek olah nafas, pH-nya turun dong. <tuh> tubuh kita nggak begitu, sih. Ada metabolisme tubuh. Kalau Bapak Ibu ingat pelajaran waktu SMA dulu, kalau makan, ya makan pagi, makan siang, makan malam. Begitu kita mengunyah, lambung itu sudah siap-siap, produksi asam HCl, karena dalam lambung itu pH harus 285 delapan sampai tiga. Jadi Bapak Ibu, misalnya makan atau minum yang alkali bersama dengan makanan sampai di lambung akan ditigakan. Artinya makin tinggi pH-nya asam lambungnya makin banyak diproduksi. Kecuali minum air alkalinya dua jam setelah makan atau satu jam setelah makan, tidak bersama dengan makan. Makan minumnya dikit aja atau makan minumnya jus pro atau kefir yang pH-nya empat lima sehingga makanan dicampur dengan jus pro dan kefir yogurt yang pH-nya rendah dicampur jadi satu di lambung mungkin udah jadi lima atau empat. Nah, tubuh akan produksi asam produksi asam lambung supaya di lambung itu kayak direbus sudah suhunya lebih tinggi, pH-nya tiga. Tulang yang keras pun akan lunak, akan hancur. Dicerna dalam lambung dan pH 3 itu membuat bakteri mati. Ya 2.85 sampai 3. Nanti keluar dari lambung kan asam lambungnya mungkin ditarik lagi sama lambung ya. Jadi keluar dari lambung di usus ke darah, pH-nya udah 7 lagi. Jadi tidak perlu takut minum kefir, minum jus pro, nanti suhu pH-nya rendah lagi. pH darah akan stabil. Di lambung pH-nya 2,85 sampai 3. Keluar dari lambung ya, apalagi udah sampai ke darah. Udah pH-nya udah 7,35. Kencing, pH-nya 7,35. Jadi metabolisme tubuh akan mengatur tubuh kita alkali. Nah, Makanya nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat minuman yang kaya vitamin, kaya antioksidan. Satu mili dites di lab IPB 3.980 unit, tinggi sekali ya karena buahnya macam-macam. Ya, kita akan ajarin membuat fermentasi buah, ya namanya jus probiotik ini untuk asupan vitamin, mineral, antioksidan. Karena ada diet yang diajarkan, ya boleh sih misalnya, kayak diet keto atau pola makan baru namanya keto, itu kan malah nggak boleh makan sayur, nggak boleh makan bumbu. Maksimum 2 bulan. Lebih dari dua bulan udah berbahaya buat kesehatan. Mertua saya aja, ya mertua. pesan saya itu masuk rumah sakit gara-gara diet PMB ya, atau diet keto. Dan dokternya marah, kenapa nggak makan sayur. Ada lagi yang menghubungin saya, Pak, saya saran ditangani sama dokter, kenapa? Prostat. Udah punya gejala terus prostat, nggak makan sayur nggak makan tomat ancur udah prostatnya udah agak parah lagi udah lebih dari dua bulan jadi hati-hati dengan diet ya terutama yang udah umur 50 tahun ke atas kalau masih muda nggak apa-apa diet keto nggak cocok ganti diet meditarian nggak cocok gitu ya udah tua 60 puluh tahun nggak cocok mau ganti udah keburu stroke gitu ya jadi hati-hati dengan diet yang radikal kalau dokter mengatakan kayak keto aja maksimum dua bulan, kalau saya malah nggak setuju. Nah, nanti ya paling bagus tuh diet genomik, diet sesuai dengan DNA. Kan tes DNA sekali seumur hidup, karena DNA nggak berubah berubah lagi. Tapi dengan begitu kita tahu makan yang tepat itu apa. Sama-sama mau low carbo high protein, tapi protein dari ikan atau daging atau protein dari ternyata DNA kita lebih cocok protein dari kacang-kacangan. Nah, itu yang yang bisa menjelaskan atau menganalisa adalah kalau Bapak Ibu dites DNA, tapi kalau Bapak Ibu tidak punya alergi, makan gampang, sehat-sehat aja ya, mau pola hidup sehat, yang tambah ini, ya, tapi nggak perlu tes tes DNA segala, ya. Tapi kalau misalnya orang tuanya cancer, nah, kakeknya cancer, lalu punya anak, atau diri sendiri cancer, punya anak 5 lima, limanya dilarang makan daging merah. Kasian dong, nggak menikmati hidup. Tapi kalau lima anak ini ternyata satu ada DNA cancer, nah itu aja yang pola hidup yang cocok buat orang yang keturunan cancer. ya Jadi tes DNA itu tidak menyembuhkan, tapi tes DNA itu membuat kita bisa menyiasati. Oh, ternyata saya makan yang cocok ini, supaya penyakit DNA-nya itu nggak muncul. Karena bapaknya cancer. Wah, saya takut, jangan-jangan saya ada, ada, ada DNA cancer. Di tes ada, jangan khawatir. Nggak akan muncul itu cancer. Anda olah napas dia hari, pH-nya 7,35 bahkan coba banyak dokter sepakat ya dicari di Google di YouTube pasti pasti pasti ketemu bahwa cancer itu akan mati kalau pH-nya 7,35 sampai 7,5 selama 3 bulan itu cancer mati yang tidak sepakat itu kan cara menaikkan pH ada dokter yang setuju bagus minum air alkali. Ada dokter yang bilang enggak jangan nanti perut nanti perutnya begah, mau di lambung harus tiga, malah minum air yang alkali yang diperbaiki metabolismenya gitu ya. Nah itu pro dan kontra. Saya nggak mau ikut-ikutan pro dan kontra gitu ya. Tapi kalau saya mau minum air alkali boleh tapi jangan pas makan. Kenapa? Kalau pas makan pagi siang malam makanan tuh lambung mendeteksi yang masuk makanan dia produksi asam asam atau jamnya biasa bersiaga sama saya terlambat makan dia tetap produksi makanya orang yang ada GERD nggak boleh telat makan tapi yang GERD olah nafas ini bagus banget karena yang orang GERD itu kan pH-nya rendah begitu olah nafas, pH-nya 7,35, sembuh jadi banyak hal yang akan terjadi kesembuhan yang terjadi walaupun saya tidak bisa mengatakan ini mengobati ya. tapi melalui kita lakukan apa saja untuk regenerasi sel ini gitu ya Nah, dalam paket nanti akan ada yang namanya, untuk regenerasi sel ini butuh istirahat yang cukup. Maka akan ada satu minggu kita bahas mengenai deep sleep. Ada dua minggu kita akan bahas olahraga, tapi olahraga yang spesifik. Karena olahraga yang lain sudah diajarkan banyak orang. gitu ya. Atau kalau mau yang betul-betul olahraganya tepat. Ada juga tes DNA untuk sport. Jadi saya ini cocoknya olahraga yang model rena, jalan kaki, atau... Badminton, tenis meja, lari. Itu tiap orang beda-beda loh. Kalau nggak cocok, apa yang terjadi? Pernah dengar orang badminton lalu serangan jantung? Orang lari serangan jantung? Orang sepeda serangan jantung? Karena dia sebenarnya berolahraga yang tidak sesuai dengan DNA-nya. ya. Tapi kalau Anda bukan mania olahraga, mungkin nggak perlu tes DNA olahraga. Karena tes itu ada bayarnya. ya. Dan bukan ke saya. Tapi nanti yang saya ajarkan olahraga yang bisa untuk semuanya yaitu olahraga stretching. Ya, tapi olahraganya itu nanti dilakukan sambil berolah nafas. Oke, saya hari ini kita penjelajahan materi secara umum ya supaya dapat gambaran keseluruhan kita 12 minggu lama banget ngapain aja sih gitu ya. Kita akan belajar juga olah hati, olah pikiran. Karena ini semuanya secara keseluruhan akan membuat regnasial terjadi lalu awet muda ya, Jadi 12 minggu itu tiap minggu kita belajar beda metode Ya, dibandingkan waktu saya belajar olah nafas 3 bulan, tiap bulan bayar seratus ribu selama 3 bulan metodenya sama. Jadi latihan barengnya, pokoknya dimulai ya itu lagi minggu kedua itu lagi minggu ketujuh bahkan ada orang yang bayar cuma satu bulan gitu ya, jadi sudah saya pikir 3 bulan tuh ya ternyata begitu bulan minggu kelima gitu gabung lagi dengan anggota-anggota anggota yang baru masuk gitu ya ya itu lagi jadi tiga bulan metodenya cuma itu lagi satu metode metodenya. Nah, Bapak ibu, dengan saya nanti 12 minggu, 12 metode, dua jadi tiap minggu metodenya beda-beda, ilmunya beda-beda. Nah, apa saja? Oke, sekarang saya akan terangkan apa saja, ya, sekaligus menjelaskan. Tapi intinya adalah akan bermuara, kita mencapai regenerasi sel, lalu sehat, awet muda. Nah, sebelum kita menjelajahi 12 minggu itu, apa saja urutannya? Saya kasih contoh hasil dari pola hidup sehat yang saya lakukan dari tahun 2009 semuanya ini ya kecuali olah nafas itu baru September tahun lalu tapi yang lain sudah 2009 hasilnya apa gitu ya misalnya tahun 2021 tahun lalu awal tahun saya tes usia-usia tes namanya tes usia metabolisme atau usia biologis saya 46 akhir tahun saya usianya ini jadi 45 tahun ini juga saya udah tes umur saya 45 tapi tahun ini umur saya 60 tahun gitu ya umur itu dihitung di, di, di dari mana yang hitung komputer tapi berdasarkan uh, visceral fat berapa, body fat berapa, total fat berapa, uh, ototnya berapa tapi cukup banyak dipengaruhi visceral fat, dulu saya masih 8 sekarang sudah ya visceral fat itu adalah otot-otot, lemak yang membungkus organ vital, jadi misalnya jantung, gitu ya, itu supaya kalau jatuh nggak luka, ada bantalannya lemak. Sama juga paru-paru ginjal, empedu semuanya ada lemaknya, ya jeroan itu ada lemaknya. Kalau jantung dibungkus lemak yang banyak, dia kerjanya berat. Nah kalau lemaknya banyak, lemak visceral fat nanti akan diukur pasti umurnya tua, karena kalau orang yang lemaknya terlalu banyak overweight dan terutama lemak yang menuju jantung, maka dihitung sama alat ini bakal cepat mati nih, jadi umurnya tua gitu ya. Nah, saya dites pakai umur biologis, saya lahir 60 tahun yang lalu. Tapi menariknya begini, 2009 tadi saya cerita ya, itu tonggak saya komitmen program seperti ini. Terutama dokter Tan Shukian, ya. Itu saya Umur saya waktu itu 2009 itu 46 tahun. Lalu tahun depan ya tentunya umur saya 47, 48, 49, 50 usia biologis dan usia eh, sejarah ya usia biologis atau usia metabolik, metabolik namanya usia metabolik dengan usia sejarah lahir 46 tahun yang lalu maka tahun berikutnya 46, 47, 48, 49, 50. Usia tertinggi saya secara metabolisme itu 50. Setelah itu 50, 50, 49, 48, 48, 47, 46, 45 tahun lalu. Sekarang 45 lagi. Jadi secara metabolisme organ tubuh saya ya saya seperti orang 45 tahun. <laughs> saya lima bersaudara. Kalau foto bersama keluarga, uban saya paling sedikit. <laughs> Ada juga ubannya. Ini nggak pakai semir gitu. Tapi ya ini apa adanya. Nah, ini contoh saja bahwa. Yang saya saya yakin dengan yang saya jalani. Saya yakin banget dengan apa yang saya hidupi. Bahwa paling tidak, pembandingnya kan tidak bisa saya dengan orang yang beda keluarga. ya Saya lima bersaudara, adik saya paling bungsu itu dengan kakaknya beda 12 tahun, jadi saya dengan adik saya paling kecil itu bedanya 16 tahun. Kalau kami lima bersaudara foto bersama, maka orang itu, oh Pak Jodoh itu ternyata anak bungsu Ya? Bukan, nomor dua. Di bawah saya masih ada, di bawah saya masih ada, di bawah saya masih ada, paling bawah itu 16 tahun bedanya dengan saya. Wih, kok Pak kayak buksu itu. Nah, itu dia. Pentingnya pola hidup sehat. Terbukti saya sehat dan saya awet muda. Jadi saya mau berbagi kehidupan. Kalau teori memang banyak. Ya, saya punya teori juga, tapi saya lebih senang nanti berbagi yang praktis-praktis. Nah, kita lanjutkan lagi. ya. Jadi, supaya awet muda, sehat, bahagia, apa ya, Pak, yang kita pelajari, kita mulai dengan yang yang gampang, ya yaitu bernafasnya dulu. Nanti, yang soal diet, segala macam, minggu ke-11 aja, gitu ya. Minggu pertama, minggu kedua, kita akan olah nafas, dan yang metode dua ini harus latihan metode satu dulu, tidak boleh langsung dua tanpa yang satu. Nanti kalau yang 3, 4, 5 ini boleh bolak-balik, nggak masalah sebenarnya. Tapi nomor 1 dan 2, ini metode dari Wim Hof. Siapa itu Wim Hof? Ketik di Instagram, ketik di YouTube, ketik di Facebook, ketik di jurnal, akan ketemu karena Wim Hof ini adalah pengajar olah nafas dari Belanda yang sudah ngajar selama 40 tahun. Dan Wim Hof ini berbeda ilmunya dengan Kelompok-kelompok padepokan, atau istilah yang lagi heboh sekarang viral, pawang hujan, <laughs> atau pencak silat, yang cari kesaktian. ya Ini beda. Wim Hof ini banyak membahas metabolisme tubuh, alkali, dan saturasi. Tapi yang sempat kontroversi dari Wim Hof ini adalah metode yang dua, yang namanya tahan nafas. Jadi metode satu itu disebut imun booster, atau kalau sejak Pak Tung Desem olah nafas Wim Hof, jadi Pak Tung Desem palingin ya, dia, dia pernah kena COVID, lalu dia melakukannya metode Wim Hof, sehingga disebut juga Wim Hof ini olah nafas anti COVID, ya karena sangat ampuh ketika orang terkena COVID. Kenapa ampuh? Karena COVID itu virus itu hidup di bawah pH enam setengah, sedangkan dengan olah nafas, 20 menit saja langsung dites pH-nya tujuh setengah. COVID itu nyarang paru-paru, saturasinya turun. Dengan olah nafas 5 menit saja, saturasi 100%. Jadi maka disebut olah nafas imun booster atau olah nafas anti COVID. Nah itu nanti itu namanya, itu namanya metode satu ya. Nanti metode satu saya berikan nama imun booster, kalau anti COVID nanti COVID sudah lewat, orang anda nggak latihan lagi gitu ya, imun booster gitu ya. Itu sangat efektif untuk menaikkan saturasi dan pH itu hanya tarik dan lepas, gitu ya, 200 kali. Nah, wimpoff itu tarik lewat hidung keluar lewat mulut, nariknya kenceng, bakal luk -luk. itu sampai hidungnya agak anget-anget itu ya, gitu ya, itu wimpoff. Karena wimpoff itu ngapain? Hanya buang, nggak usah lewat hidung lah, mau tinggal buang racunnya. Makin cepat makin bagus. Memang buang lewat mulut itu akan banyak menghabiskan kuat air nanti haus ya kayak orang ngomong haus ya sudah kalau haus minum saja gitu kan jadi Wim Hof tarik lewat hidung keluar lewat mulut metode pertama gampang paling hanya kringingan gitu ya tapi banyak juga yang cuma begitu gitu dia bilang cuma begitu melakukan pusing, mual, keringen, nelayang, kesemutan muncul nggak masalah nanti makanya nanti sebelum latihan akan ada pengarahan dari saya baik pengarahan di WA group atau sebelum latihan metode satu metode satu dia harus latihan selama satu minggu supaya apa supaya di metode 2 nanti aman karena metode 2 ini dikenal dengan teori hipoksia. Ya, Apa itu hipoksia? Kekurangan oksigen. Bapak-Ibu, pernah ada yang keluarganya COVID, anak saya kena COVID-Delta, pas rumah sakit penuh semuanya, saya melihat bagaimana ketika saturasi 90, anak saya sesak nafas, tersengal-sengal, itu berat sekali. Dan memang kalau saturasi sudah di bawah 92, itu udah pasang tabung oksigen. 95, harus dilepas. Tidak boleh kelamaan juga pakai tabung oksigen. 92, pasang lagi. Di bawah 90, udah kawat. Tapi, Bapak Ibu bisa lihat Instagram saya, YouTube saya nanti, saya dengan tunjukkan di tangan bagaimana saya punya saturasi 60. Penonton juga 58 ada videonya. ya Dan saya tetap tersenyum, tetap tenang, kenapa? Karena saya sudah latihan. Latihan yang membuat saya, kalau saturasinya 60, saya tahan berapa detik, sampai tangan saya gemeter, lalu saya tarik nafas. Ya, karena sudah latihan, begitu tarik nafas, dari 50 ke 100 itu cepat sekali. Nah, yang bahaya kalau bapak ibu lompat ya karena saya tidak akan periksa ya ini ini sum apa latihan ini kan gratis. Yang apa yang diperiksa ini anggota grup Bapak bukan udah orang bagiin zoom, link yang nya ke orang lain ya jadi bisa masuk juga gitu kan. Tapi berbahaya kalau dia tiba-tiba tanpa latihan metode satu langsung metode 2. saturasi turun dari tujuh tarik nafas saturasi nggak naik-naik ya bahaya untuk otaknya otak akan kekurangan oksigen. Saya punya teman dokter banyak banget, ajak ngobrol. Eh, Pak hati-hati loh, itu hipoksia itu ada bahayanya. Kalau kekurangan oksigen, sel-sel akan terbuka, namanya hiperventilation. Lalu kalau kelamaan, kayak orang masuk angin, <laughs> karena selnya buka, atau kekurangan oksigen di otak, ya bisa rusak otaknya, Pak. Betul. Kenapa orang covid berbahaya, kalau saturasi sampai di bawah 90? Ya otaknya kekurangan oksigen karena yang diserang paru-paru oleh -paru sama COVID sehingga saturasi turun, artinya oksigennya rendah. Yang kekurangan otak, ya udahlah bisa pikun, bisa lupa, bisa ngeheng. Tapi tunggu dulu orang COVID itu saturasi rendah selama satu hari, dua hari, seminggu, sebulan kita cuma beberapa detik. Nah makanya nanti saya akan berikan link-link kalau yang suka belajar secara ilmiah teori hipoksia. Yang menarik ada tiga ilmuwan yang meneliti mengenai hipoksia dan memenangkan hadiah Nobel. Lalu, ada ulasan mengenai metode Wim Hof dihubungkan dengan teori hipoksia bahwa ini bagus untuk kesehatan paru-paru. Variasi hipoksia, variasi saturasi dalam jangka yang pendek, membuat kemampuan untuk menyerap oksigen luar biasa. Jadi, metode dua itu ada bahayanya kalau belum latihan metode satu. Makanya nanti pasti akan saya ulangi saat kita mau latihan metode dua. Apa-apa ya, bahayanya, apa-apa gejalanya, apa-apa persiapannya, supaya, ya, kayak gini ya, orang berenang, latihan berenang, bisa tenggelam nggak? Bisa. Mati nggak? Bisa mati. Tapi tidak perlu takut kalau berenang itu dengan pelatih. Jadi, Bapak-Ibu tidak akan ada apa-apa Selama Pak Ibu, teman-teman ikuti instruksi, khususnya metode 2 Wim Hof. Ya. Nanti saya akan ulangin, ulangin, ulangin, tapi ini penjelasan dulu. Kita akan dua minggu belajar metode Wim Hof. Nanti tiap hari, terutama metode 1, dilanjutkan terus sampai minggu ke-12 pun, sehari satu kali. Nah, ini Wim Hof ini dari Belanda. Ia mendapat penghargaan internasional banyak sekali. Sangat efektif untuk menyerap imunitas tubuh. Wim Hof adalah kalau dia dengan pelak, muridnya ya yang kita ngajari olah nafas kan di seluruh dunia maka kalau dia ke Inggris ya dia naik gunung di Inggris kalau di Amerika ya ke arah gunung Amerika itu dengan 100 orang 50 orang naik gunung salju cuma pakai celana kolor <laughs> ngeliko nggak pakai kaos jadi Wim Hof itu ada masuk nanti Instagramnya ya dia mandi itu pak mandi itu dikasih es batuk. gitu. Jadi dia dengan para muridnya itu bisa membuktikan bahwa dengan olah nafasnya dia bisa menghangatkan tubuhnya, sehingga dia tidak kedinginan di tempat bersalju. Wim Hof sudah 40 tahun tinggal di Eropa, dan selama 40 tahun musim dingin nggak pernah mandi air panas, dan dia tidak pernah pilek, dia tidak pernah batuk. Itu menurut saya prestasi kesehatan Wim Hof itu mengagumkan. ya. Dan saya belajar akhirnya lewat muter-muter-muter ketemu guru ya Wim Hof ini kalau Anda mau belajar ke Wim Hof juga boleh, masuk Instagram-nya, nanti ada di situ ya. Belajar angkatan sekian ya, jangan kaget kalau ratusan dolar ya. Jadi kalau mau murah mas saya aja gratis. Tapi <guruh> saya belajar dari Mimbov ya. Banyak metodenya, saya ambil dua. Nah, lalu kita belajar apa lagi? Setelah dari Mimbov, kita akan belajar nomor 3 sampai nomor 9. Ini semuanya dari John Capatin. Jadi Maaf. kita akan belajar olah nafas. Nomor 3 sampai 9 semuanya dilakukan sambil berolah nafas. Nomor 10 itu nanti kita belajar fermentasi, genomic diet, mengenai diet yang tepat, kita belajar bagian, bagian tidur berkualitas. Nomor 13 nanti kita sudah di, di bawah angka 12 berarti pelajaran sudah selesai. Nanti kita bukan tiap minggu tapi sebulan sekali ya kita kayak reuni gitu ya. Kita akan gabungan atau hanya rekaman YouTube, kita belajar mengenai relationship healing atau personality healing, gitu ya. Tapi nomor tiga sampai nomor sembilan ini semuanya ilmu dari John Kabat-Zinn. nah, saya akan jelaskan hari ini tuh mengenai latar belakang ya, karena saya sadar betul, kita ini ada di Indonesia, di mana memang Indonesia ini atau Asia ini agamis, agamanya kuat. Tapi kalau agama kuat itu ya plus minus ya semua semuanya diagamakan. Nah dalam kelompok agamis memang ada pro dan kontra mengenai olah nafas ya, apalagi kalau kata yang digunakan itu meditasi. Kalau Wim Hof memang tidak menggunakan kata meditasi tapi ada juga dia ya kelas meditasi. John Kabat-Zinn juga menggunakan istilah meditasi. Makanya ada juga yang bertanya ke saya Pak ini. Ini bukan aliran sesat kan, Pak? <laughs> Saya mencoba memilahkan agama guru dengan dengan pelajarannya. Kalau ada orang matematikanya, guru matematika di ateis gitu ya. Saya tetap akan belajar matematika kalau dia ahli matematika. Nah, di Eropa, di Amerika, di Australia memang banyak orang ateis. Lalu mereka jiwanya kosong. Akhirnya untuk mengisi kekosongan jiwa, ya lari ke meditasi. Makanya meditasi sekarang lagi laku di Negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, dan Australia. Tapi John Capaccini ini berbeda. Kenapa berbeda? Ini saya berikan istilah. Saya yakin mempelajarinya dan mengajarkannya bagi saya ini aliran ilmiah. Kenapa ilmiah? Siapa sih John Capaccini itu? Profesor, doktor, dokter di Massachusetts Medical Center. Itu adalah fakultas kedokteran dari MIT. MIT itu Masa Suset Institute Technology. Kalau di Indonesia ada ITB, maka ITB-nya Amerika itu MIT. Ya, itu universitas salah satu terbaik karena ada Harvard. Kalau Amerika bilang yang bagus mana sih? Harvard, MIT, baru yang lain-lainnya ada. Tapi dua ini sudah termasuk dua terbaik di Amerika. Jadi ini John kabat ini punya dokter dan dokter, timnya pergi ke seluruh dunia, Memang belajar juga dari India, dari Tibet, dari Thailand, dari Hindu, dari Buddhis, dari macam-macam mengenai olah nafas. Tapi karena dia dokter, dan fakultas kedokteran, dan juga siatri untuk John Kabat-Zinnnya, maka semua ilmu itu dipelajari, lalu dikemas dalam modul yang namanya MBSR. Memang di Amerika tuh banyak orang stress. ya. Di Indonesia juga banyak, Sebenarnya orang Indonesia itu kan nggak mau kalau dibilang misalnya uh, Sakit mental gitu ya, emang aku gila gitu. Memang aku gila, wah, ya itu gila. Marah gak terkendali, apa gak sakit mental? Gitu kan. Tapi kalau kalau di, di, di Eropa, Amerika itu orang dibilang sakit mental itu ya, biasa kayak orang pilek aja gitu ya, diobati gitu. Seperti dulu di Indonesia 10 tahun yang lalu, kalau anak-anak dibawa psikolog itu ngapain? Emang anak kita gila di psikolog gitu ya, padahal psikolog itu ya ilmu psikologi. Kita bisa belajar hal yang baik dari psikologi, mengerti keunikan diri, gitu ya. Nah, makanya John Kabat-Zinn ini kan ada seorang psikiatri, ngerti psikolog, seorang dokter. Maka modulnya itu bagi saya menarik sekali. Nanti kita akan belajar misalnya, ya. Saya lompat nomor lima dulu, self-image terapi. Nanti ini, ini nanti ada dua sesi. Di mana di situ nanti akan ada masuk mengenai pelajaran psikologi, mengenai self image atau self esteem atau gambar diri akan masuk mengenai sanguin pragmatik melankolik mensyukuri keunikan diri dari sisi psikologi. Waktu personality nanti kita akan belajar mengenai Myers Bright Type Indicator. Ya, personality dari MBTI Myers Bright type indicator. memang personality bisa banyak ilmu tapi nanti itu yang saya ambil ilmu-ilmu yang Bapak Ibu saya bisa berikan link untuk assessment gratis jadi sebelum atau sesudah sebelum paling bagus ya olah nafas sambil memulihkan mindset maka mindset terutama terhadap diri sendiri kita assessment diri kita itu secara psikologi termasuk apa sih dominan intim stabil atau cermat dan seterusnya itu ya Personality kita itu apa sih? Kalau saya tahu, saya ENFP, istri saya ISTJ. Nah, anda nggak ngerti begini-begini, nanti bakal mengerti, sehingga tahu keunikan diri secara personality. Kenapa demikian? Karena banyak masalah kesehatan juga berawal dari masalah kepribadian. Banyak kesehatan, penyakit muncul berawal dari stres, dari gelisah. Teman-teman yang sudah ikut Mobi, karena saya juga pernah di Mobi, ya. Mungkin dengar istilah glukogenesis itu udah tiap minggu diucapin, gitu ya. udah dietnya ketat, olahraganya ketat, dietnya malah sampai nggak makan sayur, nggak makan bumbu, gitu ya. Olah nafas, gulanya masih naik, ya, glukogenesis, gitu kan? Ya melonjaknya gula, faktor pikiran dan perasaan. Tapi gimana cara mengatasinya? Nah, John Kabat Singh ilmunya dari John Kabar sendiri nanti akan mengatasi masalah-masalah perasaan masalah-masalah pikiran supaya kita bisa mengolah raga mengolah makan mengolah menu mengolah hati mengolah pikiran dengan demikian maka kesembuhan terjadi karena memang kita pelajari dan kita atur kita olah semuanya olahraganya lewat body stretching ini nanti banyak orang yang latihan dua minggu tiga minggu sakit pinggang sembuh ya saraf kejepit sembuh bebas sembuh ya. tapi ketika mulai bicara mengenai self-image inner healing mindset terapi apalagi nanti masuk di personal terapi penyakit-penyakit psikosomatis insomania susah tidur jantung berdebar berdebar tidak teratur karena nanti kita akan pelajari lebih detail bagaimana Tubuh itu ada yang namanya hormon. Hormon itu banyak banget. Yang terkenal zaman COVID kan sitokin gitu ya. Ketika orang berlebihan sitokinnya malah imun drop. Tapi ada hormon kebahagiaan kayak dopamin, ya. Lalu serotonin, oksitosin. Ini hormon-hormon yang luar biasa. Adrenalin. Tapi juga nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nanti saya akan post juga di grup minggu demi minggu, satu demi satu satu hormon saja, misalnya adrenalin, itu mempengaruhi organ ini, jantung, segala macam, kalau kelebihan, bisa gampang berkeringat, kalau kekurangan, jantungnya nggak teratur, itu dari hormon aja pengaruhnya di situ. Nah, olahraga ini akan membuat hormon itu imbang. Nanti masuk aja coba kayak halodok, atau apps-apps kesehatan, Gimana cara menyeimbangkan hormon? Ya pasti ada obat, vitamin, suplemen. Pasti ada di situ masuk meditasi. Nah saya nggak suka istilah meditasi. <laughs> kita pakai istilah olah nafas. Yang buat kita bisa mengolah bukan hanya nafas, tapi hati, pikiran, mindset, perasaan. Di metode John Kabat zinn ini saya menemukan lengkap. Ya, di metode yang lain saya udah jelajahi banyak sekolah-sekolah olah nafas. Tapi terus saya terus terang bagi saya metode John Kabat-Zinn, profesor, dokter-dokter dari Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Ini bagi saya sumber yang sangat meyakinkan. Karena saya yakin, saya ngajarnya juga yakin. ya. Jadi kita akan belajar metode olah nafas yang menurut saya, bagi saya pribadi, sumber yang tepat. Di mana kita akan belajar metode tiga, body scan, Segitiga ini banyak sebenarnya dari tempat lain juga banyak. Cuma nanti dikombinasinya dengan hilir terapi, apa itu nanti kita akan pelajari ya. Nah, inilah secara keseluruhan materi kita selama 12 minggu. Jadi, tiap minggu beda metode, tiap minggu kita akan mulai tepat waktu. Kalau selama puasa jam delapan, kalau selesai puasa tujuh ya, memang ada grup lain yang hari Sabtu pagi, ada grup lain lagi yang Sabtu jam sembilan nanti kalau pelajarannya itu bisa untuk tidak pakai urutan, saya akan undang juga yang malam datang di Sabtu siang misalnya begitu ya. Nah, tiap minggu akan ada pengarahan 30 menit. Jangan terlambat karena kita mulai tepat waktu dan kita selesai 90 menit ya yang hari Sabtu. Yang hari malam kita akan coba lebih pendek karena kalau terlalu malam saya juga punya jam tidur. Saya jam sore, makan terakhir, kosong gigi, jam 6 sampai tidur saya hanya minum air putih. Saya kalau nggak ada yang mendesak, jam 10 malam saya tidur. ya Sampai jam 4, jam 5 pagi. Itu udah kayak mesin, berjalan teratur. Dulu saya insomnia Karena dulu saya kerja ekspor, selama 8 tahun bisnis saya ekspor. Nah, namanya ekspor, kalau kita malam, bayar baru siang. Tergantung negara mana. Jadi saya biasa kerja sampai jam 1, jam dua pagi kerusuhan 98 ekspor saya hancur tapi karena kerja ekspor selama delapan tahun membuat saya tidak bisa tidur sebelum jam 1 jam dua pagi dan itu yang merusak badan saya juga ya, diabetes dan sebagainya tapi saya bisa membuat sekarang saya mau tidur jam berapapun saya bisa nanti Bapak Ibu juga akan bisa karena olah nafas salah satu gejalanya itu apa cantuk habis lawan ngantuk. Aduh, peserta tadi akan sebelumnya insomnia sembuh. Pak, saya gak pernah bisa tidur siang sekarang buat ya walaupun tidur siang enggak apa-apa. Pola napasnya sudah, Pak, enggak sampai 200 kali, Pak. Baru sampai 100 kali juga ngantuk, bagus tidur, baguslah gitu. Jadi, banyak hal akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. yang pasti ya kita berharap semuanya yang terjadi adalah kesembuhan ya. Lewat semua program ini kita akan belajar minggu demi minggu. Satu minggu kita belajar satu topik saja. Jadi kalau kita nanti lagi membahas, katakanlah metode dasar satu, ya seminggu itu saya akan posting hal itu. Kita belajar metode dasar dua, atau yang citra diri. Penjelasan citra diri ini saya ngomong begini, sampai lima sesi juga nggak selesai. Maka saya akan selesaikan tetap hanya dalam 30 menit. Pokoknya polanya adalah 30 menit pengarahan, 30 menit praktek, 30 menit tanya jawab selesai yang bertanya masih ada 50 masih ada 20 masih ada 10 tetap jam kalau yang jam setengah mulai jam 9 mati semuanya udah ada foto bersama nggak ada siapa menyapa, selesai ya tapi pertanyaan yang tidak terjawab saya akan copy dari chat saya akan jawab di WA grup pertanyaan itu dari mana saja diposting di semua grup ya jadi dengan demikian menurut saya akan efektif sekali. Kalau ada pertanyaan yang mendesak, ya, bapak ibu boleh jawab di saya. Nomor saya ya admin WA grup itu saya sendiri. Saya nggak punya sekretaris, saya nggak punya asisten, saya rambu, ya. Tapi saya kerjaan saya banyak. Saya sudah, saya sudah posting di WA grup kerjaan saya apa saja. Sabreng-abreng, melukis, direktur LSP animasi. Sekarang jadi direktur program TV Eljon untuk Indonesia Membangun belum lagi nih kalau jadi akan jadi konsultan untuk perusahaan minyak sawit di Kalimantan sebulan sekali sarus Kalimantan ya belum lagi saya pendiri dan juga direktur sekolah Epikolicit kalau minat 66 cabang di Indonesia ini jadi urusan saya banyak banget tapi kalau bapak ibu ada pertanyaan misalnya nanti pak saya olah nafas kalau saya gelian ya pak ya gitu saya kayak fly nih jantung saya berdebar keras sekali pak saya daring jantung nah itu masalah urgent kan bapak ibu catri saya Misalnya laporan nggak usah, Pak. Saya pagi ini kencing, tak tes pH saya tujuh, bagus ya Pak. Dicatat sendiri aja, nggak usah lapor Bisa dibayarin Bapak Ibu, 24 WA empat grup olahraga Kalau saya buka lagi, 25 lagi, gitu ya. Saya sebulan ini saya nggak akan buka dulu, gitu ya. Semuanya, japri saya kan HP saya panas, jadi kalau saya dulu, ya itu satu hari ngetes pH sampai 10 kali. Minum apa? Akibatnya apa? Tak tes selama empat bulan setiap hari itu bisa 5 sampai sepuluh kali ngetes pH urin. Saya akhirnya saya tahu polanya dan apa yang mempengaruhi, tapi udah yakin banget bahwa olah nafas itu luar biasa. Itu yang terbaik cara membuat kita pH bisa stabil, ya terutama untuk yang minum kista, kanker, diabetes. Ini orang-orang bermasalah dengan pH. Makanya dokter sampai ada yang memberikan misalnya resep untuk minum sodium bikarbonat dan sebagainya atau air alkali. Tapi dengan olah nafas itu nanti obat-obat atau suplemen doping kayak sodium bicarbonat bisa lepas, nggak usah. Anda olah nafas pH udah 7,5, 7,3, ngapain gitu ya? Jadi olah napas sangat efektif dalam hal pH dan saturasi. Sedangkan yang lain itu nanti dampak setelah regenerasi sel terjadi. Jadi dengan olah nafas, ditambah lagi nanti kalau udah masuk ke tenaga dietnya, antioksidannya ya probiotiknya maka generasi sel terjadi ya kesembuhan terjadi jadi tidak perlu eh, tidak bisa buru-buru ya karena kita akan belajar satu persatu begitu kita bahas metode satu ya mau nanya saya metode yang lain saya nggak akan jawab dulu udah satu-satu dulu ya karena itu aja udah satu hari posting saya paling dua tiga empat aja kadang ada yang lupa saya enggak baca Tiga hari udah banyak banget lah, gimana kalau jadi saya akan atur juga tidak terlalu banyak. Biasanya cuma satu hari itu tiga empat pos gitu ya, tapi minggu itu temanya itu ya bahas itu. Tapi bapak ibu sudah tahu sekarang bahwa selama 12 minggu nanti bapak ibu akan dapat modul lengkap selesai ya. Nah, setelah selesai 12 minggu yang advan itu yang tadi kayak personality healing. Lalu relationship healing itu tapi nggak tiap minggu lagi. Jadi begitu 12 minggu kita ada seperti ini tidak seminggu sekali. Tapi bisa dua minggu sekali, bisa tiga minggu sekali. Pokoknya saya ada waktu kita bikin acara ya. Dan sejak 12 minggu acaranya selesai WA grupnya namanya bukan WA grup untuk belajar tapi WA grup komunitas. Saya akan buka atau bukanya berkat. kayak ada jam buka tutup, beli ya. ya. Jadi kalau buka terus nanti kita lihat kalau kebanyakan chat yang nggak benar, ya nggak perlu-perlu gitu ya ya dimatiin lagi tapi bisa berkala dibuka lalu ada tanya jawab menjadi komunitas intinya ya itulah yang ingin saya sampaikan bapak ibu ya malam hari ini sebagai uh, pembukaan uh, program jadi hari ini kita belum workshop tapi hari ini kita uh, penjelajahan pengenalan apa sih yang akan kita pelajari ya mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ya karena banyak juga yang bertanya hal-hal seperti ini. Nah nanti minggu depan kita akan mulai workshop metode satu. Tapi di grup pun nanti sudah akan saya post insight-insight alat yang perlu disiapkan seperti tadi oximeter, pH meter bagi grup yang belum saya akan post bahkan juga nanti beberapa contoh di Instagram saya atau di YouTube mengenai metode satu. Hingga itu misalnya sekali lagi ikut zoom minggu depan boleh lihat youtube-nya juga boleh, tapi saya tidak tidak akan saya akan awali dulu dengan panduan ya yang metode satu itu gampang dan tidak berbahaya, tapi saya akan kasih dulu peringatan-peringatan simptom-simptom apa yang akan terjadi ketika latihan itu sehingga ketika latihan lalu terjadi gejala-gejala ada yang takut lalu live group lalu berhenti itu ya karena nggak dengerin dulu pengarahannya. Maka nanti di grup mulai hari Senin cekkan pos gitu ya bahwa metode satu tuh bisa muncul gejala apa sih gitu ya? ringingan, kesemutan, begini, Jadi kalau itu terjadi biasa. Oh, nanti teruskan aja. Ya, nanti metode dua, apa yang terjadi? Beda lagi. Metode 3, body scan. Waduh, itu yang banyak banyak serunya gitu ya. Karena body scan itu kita tiba-tiba berhenti dari hidup ini kesibukan sejenak 30 menit untuk peka merasakan laporan dari organ tubuh. Kita terlalu sibuk hidup sampai nggak sempat mendengarkan laporan organ tubuh. Karena didengarkan, pada lapor semuanya. Makanya nanti panti ada yang merasa, "Oh, hati saya sakit, Pak. Jantung saya kok rasanya berat ya, Pak ya?" selama ini Bapak sibuk. Karena sibuk enggak pernah merasakan begitu sakit, geger, Ginjalnya udah tinggal 50%. Sakit kegeger, jantungnya udah tersumbat. Karena kita terlalu sibuk nggak pernah merasakan maka nanti kita akan belajar untuk merasakan laporan organ tubuh. Ada tekniknya, ada caranya. Pokoknya bapak ibu ikuti aja minggu demi minggu. Ya, tiap minggu bapak ibu akan dapat ilmu yang baru, insight yang baru. Akan tiap hari. Karena setiap minggu seperti ini ini, kalau saya ngomong seperti ini satu jam. Lalu kapan prakteknya? Mulai minggu depan saya begini paling 20 menit. Lalu kita praktek, lalu tanya jawab. Gitu ya, nah teorinya. Saya cicil tiap hari di WA grup, ya. Itu yang ingin saya sampaikan, ya. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk partisipasinya. Uh, sebentar, ini ada tanggal tiga, ya. Oke, ini sekarang sebentar, saya stop di rekamannya.